cek cek, halo assalamualaikum, ketemu lagi bersama gua kayak di video kali ini gua mungkin bikin sebuah reaction. Um, kali ini mungkin dari rekomendasi salah satu komentar komentar gua dari anak indigo, kalau ga salah ya nanti semoga tampilkan di layar ini ya uh, komentarnya kayaknya seperti ini, gua tampilkan nanti di ya. kayaknya jenis bang sang alien legend nah gue belum pernah denger nih lagu apaan dan gimana oke okay, dan juga buat mau terima kasih buat Rika Aranda karena di video kemarin gue sempat nanya ada ada salah satu buah salah satu ada yang gue nggak ketahu itu apa, ya, hewan apa dan tradisi apa dan dia ngasih tahu di akhir video itu kalau di Bali namanya Barong Bang oke okay, terima kasih buat Rika Nanda kemudian untuk uji gaming gua terima kasih juga karena dia udah bersedia dan buku bersedia udah-udah Saya udah rela meluangkan untuk menjelaskan siapa sosok Alvirab tersebut dan kali ini gua mau bikin sesuai dari, dari awal tadi gua mau bikin um, reaction Virginius ya Uh, Oke okay, mungkin kita langsung ajar ya, gitu. biar nggak memakan banyak waktu. Where is news uh, Alin? Where is Pestabita? Yes, itu mungkin kalau yang dimaksud uh, orang itu mungkin ini yang ini kali ya? Nah, ya, kesalahan pas ini yang munculnya yang ini, yang Alin, the Pesta Pestabita yang besar ini seperti gamenya iya yeah, iya yeah. game will drip will rip will rip okay, langsung aja lah ini orang luar yang nyanyinya Ini orang mana Ini orang ini orang mana yang nyanyi ya? Kayak bukan dari daerah kita, bukan dari negara kita. Wajahnya sih, tapi juga nggak tahu juga sih gua. Oh iya, ini GM. Kanima nima ya? Hmm. Oke okay. Oke okay, ini personal personalnya <tuh> <tuh> Oke okay, Anime semua ya Karakter di game apa ini <tuh> Wih udah jenius ready jenis need hmm hmm kesan pertama gua dipilih ini udah keren cuman lebih kepada ya udahlah ini ya udahlah udah keren dan gimana ya enggak ada enggak ada bikin gua wah atau kayak gimana gitu kan atau bikin gua anjir kok bisa gini terus enggak bisa bikin gua gimana ya, hmm, istilahnya gini, gue nggak nggak sebuah karya karena gue di sini jujur apa yang gue lihat ya, gue nggak nggak ada gue gak, gak ada istilahnya, bagus sih ini jadi ini menurut pendangan gue sendiri, <tuh> ini menurut pendangan gue sendiri, pertama kali gue kedenger lagu ini mungkin gak sewah Uh, lagu latih ya. Kalau Lati memang gua apin itu wow, keren banget. Tapi untuk untuk yang ini rasanya biasa aja dan keren. Udah itu aja sih dari gua Enggak bikin gua buat um, oh, anjir, musiknya ini amat gitu kan, istilahnya gitu. aja aja sih. Um, thank you buat rekaverasinya dan gue hargain ini keren banget dan gini, gini. ini keren banget karya-karya dari orang Indonesia ya kita harus, harus banggakan itu tapi terlepas dari itu gue sebagai penonton gue sebagai netizen istilahnya hmm, hmm, tentunya ingin menikmati karya-karya orang tersebut ya tentunya saya juga menghargai karya itu berhak untuk berkomentar gitu kan. Karena gue posisinya di sini sebagai penonton gitu. Udah, sampai situ aja mungkin videonya. Kita ketemu lagi dan next time uh, kalau ada video yang mau direkomendasiin lagi, direkomendasiin lagi langsung aja di komen, langsung ke kok. Oke, Assalamualaikum